Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabatku. Jumpa lagi dengan saya di dalam tayangan sebuah video di channel bonsai saya. Oke, sahabat. Mudah-mudahan di pagi yang penuh berkah ini, di pagi yang cerah, di pagi yang indah ini, kita semua dimudahkan dalam kita mengais rezeki yang berkah. Amin. Oke, sahabat. Pada kesempatan video kali ini, saya membagikan sebuah video bagaimana cara saya membuat sebuah dudukan untuk diskusor yang nantinya akan saya pasang di kolam saya sahabatnya dudukan ini saya buat dari bantuan dikarenakan selain buat dudukan ini akan saya fungsikan berfungsi sebagai pemberatnya ya sahabatnya agar saat dipasang diskusernya tidak mengapung saya menggunakan diskusor 12in dan disini pula saya lengkapi dengan memasang Shock 3/4 in agar memudahkan dalam pemasangan dispensernya, sahabat. Ya. Oke sahabat, eh, kita lihat eh, ini mesin aerator saya. Saya menggunakan tipe LP 100 ya, sahabat. Ya. Resun LP 100. Oke sahabat, kita ikuti terus bagaimana setelah aerator ini serta dispensernya saya aktifkan di kolam saya ya, sahabat. Ya. Dan perlu sahabat ketahui bahwa selama satu hari ya, satu hari uh, Setelah diskuser ini saya pasang dan saya aktifkan Ternyata ikan-ikan saya banyak yang mabuk ya, Sehingga uh, kemarin terhitung ada 15 ekor yang mati Itu karena atau kemungkinan saya terlalu uh, besar dalam membuka keran dari pengatur keluarannya sahabat ya jadi hal eh, ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan ya sahabat ya untuk sahabat-sahabat terutama bagi para pemula yang ingin memasangkan peralatan baru di dalam eh, kolam budidaya sahabat ya jangan sebagus seperti saya sehingga ikan-ikan sahabat banyak yang mati seperti pengalaman yang ada di kolam saya ini sahabatnya yang tentunya menjadi kesimpulan bahwa ikan-ikan ini membutuhkan adaptasi terlebih dahulu dengan penambahan alat-alat yang baru oke sahabat mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur dan bisa mengedukasi terutama bagi para pemula seperti saya yang ingin berbudidaya ikan nila. Oke sahabat, bagi yang belum subscribe, subscribe, like, serta komen dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila saya membuat video-video yang baru baik dalam berbudidaya ikan, juga di dalam saya berunsain. Oke sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.